Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Qian versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dong Qian pun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 725, tragis, keributan. Energi kuning pekat itu seperti nyala api yang keluar dari bawah tanah. Itu menempati bagian lain dari langit. Kekuatan agung dan perkasa itu muncul untuk menyalakan dunia ini. Sesosok kurus berdiri di tengah-tengah nyala api. Seperti elang yang melayang-layang di cakrawala. Sepasang mata yang cerah dan tembus pandang terkunci erat pada wangian di kejauhan. Yang memiliki sosok seperti iblis di atas kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan Grid Desolation Scripture. Dia bisa dengan jelas merasakan energi di tanah sekitarnya berkumpul di sekitarnya pada saat ini. Apalagi dia bisa mengendalikan energi ini. Itu adalah energi luar biasa yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Pada saat ini, Lindong akhirnya mengerti mengapa Grid Desolation Scripture bisa menjadi seni bela diri terkuat di Daosek. Ini pada dasarnya dengan paksa meminjam energi tanah untuk digunakan seseorang secara sombong. Dari sudut pandang tertentu, ini mirip dengan simbol leluhur yang memangsa. Namun, kekuatan yang dipinjam oleh Great Desolation Scripture akan dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat, karenanya menciptakan serangan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, simbol leluhur yang memangsa akan menelan dan mencerna kekuatan. Sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatan pemiliknya sedikit demi sedikit. Di antara dua hal ini, satu untuk yang sekarang utuh, yang lain untuk masa depan. Sifat mereka benar-benar berbeda. Kekuatan yang luar biasa, Lindong mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Segera, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum di wajahnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia cukup puas dengan kekuatan dari kitab suci kesedihan besar ini. Bang Bang Telapak hitam besar yang tampaknya menutupi langit membawa tekanan yang sangat menakutkan saat mendekati langit. Tanah yang semula retak juga hancur pada saat ini. Berubah menjadi tanah tandus. Ku, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang semula cerah sekarang menjadi menyilaukan. Segera, tangannya memegang pohon hitam itu dengan erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Setelah itu, dia menebangnya dengan itu. Keributan. Setelah pohon lindung ini menghantam ke bawah, energi kuning pekat cerah yang menempati separuh langit bersiul seperti badai. Pada akhirnya, itu benar-benar menutupi batang pohon hitam di depan banyak tatapan tertegun yang ada, membentuk ekor cahaya terang berukuran ribuan kaki. Kitab suci kesedihan besar, air mata kesedihan, suara yang dalam dan serak terdengar di tengah-tengah daya yuan liar dan keras di langit saat lindung menebang ke bawah dengan pohon itu. Swoosh, suara lindung baru saja terdengar ketika busur cahaya terang panjang seribu kaki tiba-tiba meletus dari batang pohon hitam. Bang-bang-bang, begitu busur cahaya itu dilepaskan, selokan ribuan kaki besar sedang dibuka dengan paksa. Pada akhirnya, itu langsung menyebar ke tepi gunung dari tengah medan pertempuran. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membagi gunung ini menjadi dua. Kecepatan busur cahaya itu sangat menakutkan. Semua orang hanya melihat seberkas cahaya berlalu. Ketika mereka fokus, harimau cahaya raksasa itu telah dengan kasar menebas pohon palem hitam besar di depan mata mereka yang terkejut. Cici, tabrakan mengejutkan-mengejutkan tidak memancarkan suara apapun. Dua serangan energi yang sangat menakutkan bertemu satu sama lain seperti api dan air, dengan panik mengikis satu sama lain dengan tujuan melenyapkan pihak lain. Jatuh. Riak energi yang menakutkan dengan panik menyebar keluar di langit. Semacam perasaan terdistorsi muncul di dimanapun kedua energi bertemu. Semua orang terpaku pada erosi ofensif yang menakutkan di langit. Sesaat kemudian, murid-murid mereka tiba-tiba menyusut. Dua energi ganas yang sama akhirnya kehilangan kendali saat saling mengikis. Pada akhirnya, mereka tersapu keluar. Seolah-olah badai pasir telah menyapu daerah itu satupun satu pun dari mereka yang hadir bisa menghindarinya. Beberapa murid yang lebih dekat terguncang sampai mereka menyemburkan seteguk darah. Wajah mereka pucat pasti sementara syok memenuhi mata mereka. Ini hanyalah beberapa gelombang yang dihasilkan. Namun, mereka sudah tidak dapat bertahan melawannya. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pemandangan di tengah tabrakan itu. Gelombang kejut hitam dan kuning berdesir keluar. Semua orang menyaksikan kedua sosok itu diterbangkan kembali seperti bola meriam setelah disambar gelombang kejut. Grup seteguk darah segar dikeluarkan ketika kedua sosok itu terbang mundur. Jelas, mereka akhirnya menderita cedera yang cukup serius dari serangan balasan. King Huan-Huan menyaksikan dua sosok manusia yang terluka parah di medan pertempuran. Saat tangannya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kecemasan melintas di matanya. Lindung dan wangian sama-sama individu yang ganas, dan pertempuran di antara mereka benar-benar yang akan membuat penonton bahkan takut. Siapapun yang menunjukkan celah setidaknya akan mengalami cedera serius oleh serangan mereka sebelumnya. Ci pohon hitam di tangan Lindung itu ditusukkan ke tanah, menyebabkan bekas luka yang panjang dan dalam yang panjangnya ratusan meter saat diseret di sepanjang tanah. Sayap naga hijau di belakangnya mengepak dengan keras. Hanya kemudian melakukan itu secara bertahap menyelesaikan kekuatan menakutkan yang telah menyerang tubuhnya. Lindong menghapus jejak darah di sudut mulutnya setelah menstabilkan tubuhnya. Pandangan kejam muncul jauh di dalam matanya yang dingin dan dingin. Segera, dia memegang pohon hitam dan mengepakkan sayap naga di punggungnya. Tubuhnya mengeluarkan suara, Swoosh, saat dia menghilang dengan cara yang aneh. Di tempat yang sangat jauh di depan Lindong. Wang Yan juga dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia tampak acak-acakan, dan ada sedikit tanda tidak percaya di matanya. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindung akan benar-benar memblokir serangannya. Ada kesenjangan panggung seluruh tiga Yuan Nirvana antara keduanya. Apakah Great Desolation Scripture benar-benar kejam? Namun, Wang Yan tidak merenungkan terlalu dalam tentang masalah ini. Ini karena ekspresinya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya ketika tubuhnya dengan aneh menghindar ke samping. Bang, tepat ketika tubuh Wang Yan telah menarik kembali. Pohon hitam itu merobek langit yang jauh dan dengan keras menghantam tempat dia berdiri sebelumnya dengan kekuatan yang menakutkan. Sebuah selokan menyebar dalam bentuk seperti petir dan mengejar Wang Yan. Yang terbang mundur. Batuan tajam yang dibalut dengan tembakan Yuan Power yang kuat menuju ke vitalnya. Bang Bang Bang. Tubuh Wang Yan ada di udara saat pedang di tangannya melambai dengan keras. Pedang Ki yang kuat langsung mengiris pecahan batu itu menjadi debu. Swoosh! pedang Ki dari tangan Wang Yan baru saja mendarat ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya. Sebuah kekuatan tinju ganas membanting ke arah dada Wang Yan dengan kejam. Aura sengit melintas di mata Wang Yan ketika dia melihat rantai serangan oleh lindung ini. Kali ini dia tidak mengelak. Dan tendangan tajam melayang. Gaya bertarungnya sangat kejam. Dan biasanya dia yang mendorong orang lain ke dalam perjuangan hidup dan mati dengan kekejamannya. Sejak kapan dia akhirnya dipaksa untuk terus menarik kembali oleh orang lain dengan cara yang sama? Bang-bang. Ukulan dan tendangan yang berisi kekuatan ganas akhirnya mendarat dengan keras ke tubuh pihak lain. Segera. Mereka berdua mendengus teredam. Tubuh mereka mendarat di tanah dan terhuyung mundur. Saling menukar pukulan, mereka berdua sebenarnya tidak memiliki pemikiran untuk membela. Gaya berserker yang berisiko seperti itu menyebabkan cukup banyak murid merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kedua orang ini benar-benar kejam, belar, lindung meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Tangannya sedikit bergetar saat matanya menatap Yan dengan cara yang agak dingin. Ketika tangan tinjunya mendarat di tubuh yang terakhir sebelumnya, Tampaknya yang terakhir memiliki sesuatu di tubuhnya yang telah mengurangi kekuatannya hingga setengahnya. "Lindung, kamu tidak akan bisa mengalahkanku!" Wang Yan menghapus jejak darah di wajahnya, senyum dingin terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Segera, tubuhnya bergetar sedikit ketika cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya. Setelah itu, cahaya kemasan berkumpul, membentuk lapisan seperti kulit luar yang membungkus seluruh tubuhnya di bawahnya. Kamu memang sangat luar biasa untuk bertarung denganku sampai pada kondisi seperti itu dengan kekuatan dari enam yuan nirvana stage. Namun, ada celah menakutkan antara enam yuan dan sembilan yuan. Aku saat ini sudah mulai membentuk roh yuan dan dapat menggunakan kekuatan roh yuan untuk membentuk Kutikula roh yuan ini. Seranganmu tidak akan bisa melanggarnya. Petik 2, yuan spirit Cuticle. mata lindung mengeras. Tidak heran dia merasakan fluktuasi yang akrab dengannya. Itu sebenarnya dibentuk oleh Yuan Spirit. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terbentuk setelah seseorang setidaknya mencapai tahap tujuh Yuan Nirvana. Namun, membentuk kekuatan Roh Yuan tidak berarti bahwa seseorang dapat membentuk Roh Yuan. Bahkan seseorang seperti Wang Yan kemungkinan tidak mencapai tahap itu. Namun, Wang Yan pasti memiliki semacam pertemuan khusus. Kekuatan Yuan Spiritnya benar-benar telah membentuk kutikula Roh Yuan. Sifat defensif dari benda ini cukup kuat. Bang, sebuah cahaya samar berkedip di mata lindung. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya sekali lagi bergegas keluar dengan eksplosif. Orang yang keras kepala, aura ganas dalam mata wang yang menjadi lebih kuat ketika dia melihat lindung terus menagih Pedang di tangannya tiba-tiba menembus keluar dengan eksplosif. Dentang, pohon hitam dan pedang lebar bertabrakan dengan keras. Lindong tiba-tiba mendesak kekuatan di telapak tangannya dan pohon hitam itu melesat. Itu memegang pedang karena keduanya keluar dari tangan pemiliknya. Swoosh! Setelah mengirim senjata lawannya terbang, Lindong segera mendekati tubuh Wang Yan. Kekuatan telapak tangan yang ganas terbang dengan kejam. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan tanpa sadar berseru ketika mereka melihat aksi Lindong ini. Meskipun mereka sadar bahwa tubuh fisik Lindong kuat, Wang Yan saat ini memiliki Yuan spirit kutikula. Bagaimana bisa Lindung yang tidak memiliki senjata menghancurkan pertahanan seperti itu? Menipu. Mata Wang Yan segera berubah sedingin es ketika dia melihat bahwa Lindung benar-benar berani mendekatinya. Dia memiliki kutil roh Yuan. Serangan-serangan biasa Lindung hampir tidak akan menyebabkan kerusakan padanya. Di sisi lain, pukulannya akan dapat segera melukai Lindong. Bang! Telapak tangan Wang Yan dengan cepat mendorong ke depan dan langsung mendarat di dada Lindong. Kekuatan liar dan keras menyebabkan Lindong merasakan rasa manis di tenggorokannya saat bau darah keluar dari mulutnya. Namun, Lindong mengabaikannya. Wajahnya, yang berlumuran darah segar, tampak sangat ganas. Pada akhirnya, tangannya juga mendarat di tubuh Wang Yan. Cici, saat telapak tangan Lindong mendarat. Wang Yan tiba-tiba melihat bahwa sudut mulut mantan itu terangkat membentuk senyum misterius. Setelah itu, ia melihat roda cahaya seukuran telapak tangan kemasan dan muncul di telapak tangan Lindong. Ini adalah senjata Yuan Spirit. Pada saat ini, keheranan menyembur di mata Wang Yan yang biasanya berwajah batu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.